bapak ronaldo kan lataran bapak ronaldo lebar tuh sebulakan kali gitu udah ditanemin timun suri iya emang saya lihat gua udah diopen-open sama kong saya tuh tanahnya diopen-open sama dia dia mau tanemin apa-apa gitu kita kagak tahu ada urusan iya paling-paling gua dia tanemin pisang tanduk pisang gepuk amat timun suri singkong tales segala rupa tuh Kalau agak percaya mah abang tanya bengkong kita ya kita juga udah lagi heran gitu ya tangannya subur banget gitu Nanam apa gua jadi dia bina nanam cabai